Terhati, merasa angkat hati merasa titis cuci adalah tangisan tangisan adalah keikhlasan Sempurna hanya di menyapi dan merapi meratapi yang diri tak hati. Yang semestinya Sudah lantikan aku rasa, tangisan sudah buatmu terima kenyataan. Sudah lantikan aku rasa, dia. Yang semestinya menguapkan kita, bisa selama buatmu merasa Merasa tak terluti, merasa tercaci, adalah anisan